ini agak kabur. nanti kalau ada yang salah ucap dikoreksi baru. tema mengatur tema kedua dari hasil yang disodorkan, dari hal mengatur rumah tangga. hamba Bukanlah seorang yang pandai mengatur rumah tangga, Tetapi Cara mudahnya baiklah diberi berdaftar Sebab kerja di rumah bolehlah dikatakan tidak putus-putusnya Sebab itu lebih baik diberi peraturan supaya jangan ragu-ragu akan bekerja. Kebanyakan perempuan di kampungnya kerjanya tidak beraturan, melainkan mana suka hatinya saja terkena ini dikerjakannya. Teringat itu dikerjakannya, mula kadang-kadang tidak. Akal tiada tahu akan dikerjakan lagi Sehingga waktu habis kerja tidak selesai Sehingga waktu habis kerja tidak selesai Beginilah sepanjang pendapatan hamba yang singkat pengetahuan ini Satu Pagi mula menghidupi api serta bertanak. Sesudah selesai kerja dapur, baru dimulai kerja rumah. Dua, mula-mula menyapui rumah dan mengantar barang-barang di mana, sorry ini apa ya? Mem, sebelum barang-barang. Mula-mula menyapu rumah dan mengatur barang-barang di mana tempatnya yang patut terletak pada tempatnya masing-masing. Tiga, membersihkan lampu. Karena kalau petang membersihkan lampu banyak maranya, kadang lupa membersihkan. Waktu akan dipusang, waktu akan dipasang, waktu akan dipasang, waktu akan dipasang, baru tahu lampu tiada berisi, jadi tergobok-gobok, membersihkan dan mengisi ada kalanya semporong yang pecah dan minyak tanah yang tertumpah. Semprong, Semprong ya tak? Semprong. Empat mandi serta mencuci kain-kain yang motor Lima Membersihkan badan dan mengikat rambut Enam Duduk menjadi sampai pukul sebelas Tujuh Pukul sebelas bulan ke dapur akan memasak makanan yang akan dimakan pukul 1.8 setelah selesai makan haruslah kita duduk pula menjari atau membaca dan menulis sampai pukul 4 wah ini menulis suatu berapa jam tetapi waktu membaca dan menulis itu sebaik baiknya lah pada malam hari sebab adalah agak panjang waktu sedikit 9 kalau kita ada beradik patutlah kita bermain-main sambil mengusung penyukaan hati barang satu jam saja 10 setelah pukul 5 hendaklah Pergi mandi, serta membersihkan badan kita dan adik-adik kita. Peraturan ini tentulah dipergunakan sesudah puasa. Demikianlah sepanjang pengetahuan hamba yang bodoh ini. Berharap hamba kepada salah saudara yang sesama perempuan berharap hamba kepada sanak saudara yang sesama perempuan akan menyambung lebih banyak lagi, akan menyambung lebih panjang lagi. Salam dan minta maaf dari hamba Sabariah ya. binti Raja Maulana ondrion Asam Pumbang. Ya. Berikutnya ini ini lagi yang disampaikan Bapak nih ya di dalam tier ada order ini, Pak ya, melepas gelas yang berdempet dua gelas yang melekat satu sama lain mudah terlepas kalau yang di atas diisi dengan air dingin dan yang bawah direndam dengan air panas mencuci gelas gelas yang tidak terlalu kotor dapat dicuci biasa dengan air sabun dan abu gosok supaya gelas dapat berkilau dan bersinar setelah dicuci diremaskan jeruk nipis ke dalamnya dan dicuci kembali membersihkan kaca Kaca dari lemari buku atau jendela dibersihkan dengan cara menggosok terlebih dahulu dengan kertas koran yang basah. Cara menggosoknya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ini diulangi beberapa kali baik di bagian depan atau belakang. Sesudahnya digosok dengan kertas koran yang kering kaca saudara akan bersinar bersih, membersihkan teko teh untuk menjaga supaya rasa harum teh tetap murni rasanya. Teko teh hendaknya jangan saudara cuci dengan sabun, tetapi dengan soda atau air abu sebelum menyedari teko nya dicuci dulu dengan air panas. Berikutnya membersihkan kering atau barang-barang porselen. Barang-barang itu terlebih dahulu dibersihkan dengan air sabun yang panas. Kalau barang-barang porselen itu telah kuning, dapat soda danan dulu dengan air soda beberapa jam dan kemudian dicuci dengan air sabun Dicu. Jadi kalau mau ngebahas tips tadi Iya sih itu yang ini sebenarnya memasukkan ini juga bagian dari ngobrol dengan Maaf, gitu ya. Mungkin mendetail juga di sini Tapi di sisi yang lain sebagai usaha penulisnya Untuk merekam apa yang selama ini sudah dilakukan Atau pernah dilakukan Bisa nggak ya kita melihat Satu jam kan, ya, ya, tahu, emang ya, kalau bos Belum satu jam ya mungkin Udah main lagi sama aku. Uh, Itu sih mungkin itu yang memakai, karena Ya aku masih mencari Untuk melihat sesuatu yang Karena manual Emang sering dilayanya ya, sebagai detail, ya, Untuk, untuk uh, Misalnya perempuan harus itu Tapi aku juga mau, ini pembacaan reparatif gitu. Makanya aku nggak cuma mau nyari kekerasan dan gitu. perempuan Tiongkok pernah kan di keluarga saya yang kebetulan juga ini uh, jadi poin yang penting akhirnya dari penjelasannya ke uh, diri secara holandsbreken jadi mereka, mereka memang pada periode itu dihidupi uh, oleh sekolah-sekolah Belanda uh, ada satu sosok tante oma saya yang jarak hidup, apa jarak sorry, TV, kakak kakak nenek saya saya. saya masih masih masih menghafal itu uh, tapi yang menarik adalah dia di tahun 1920 sudah sempat bersekolah ke Inggris. Uh, saya bingung kenapa dia bisa sampai ke sana. Satu. tapi juga saya sedang mencoba menggali uh, cerita-cerita masa kecil memori ibu saya gitu dan dan bagaimana seorang keluarga peranakan membuat sebuah support system gitu ya. dan pandemi kemarin benar-benar membuat satu poin-poin pencerahan gitu. Jadi karena sepertinya ada satu periode di mana nenek saya itu sibuk e, di masa perang itu, sibuk bikin kue untuk survival keluarga karena pakai saya yang yang kerja untuk Belanda diberhentikan. gitu. Jadi dia cuma ngasih bahasa Inggris. lalu anak-anak dididikkan oleh e, semacam makonjo gitu ya. Makonjo jadi saya juga lagi mencoba membaca soal Ma Ocho dalam keluarga Pranakan gitu ya. Nah, uh, si Ma ini terkenal sangat uh, bersih. Dan ada memori ibu saya yang dia cerita. Uh, keluarga tionghoa kadang hubungan antar perempuan ya, ini ibu-ibu uh, ibu anak itu kan sangat kaku ya. Jarang banget mereka sampai paci itu jarang banget. Saya dapat itu dari bapak saya yang jawa. Gitu. Uh, tapi ada memori ibu saya yang penting banget. Akhirnya saya mengerti kenapa itu terjadi adalah dia bilang, dulu kalau di rumah Maocow itu kalau disuruh orang, bibinya habis itu disuruh bersih uh, Itu kan membingungkan gitu. waktu itu saya mendengar itu buat saya sesuatu yang aneh. gitu Tapi kemarin ketika pandemi terjadi akhirnya saya sebagai seorang sejarawan uh, melihat periode itu dengan lain. Karena akhirnya saya tahu bahwa pada Maocow ini hidup di periode final Gitu. yang mau gak mau akhirnya oh oke okay. itu bukan bentuk ketakuan ekspresi emosi tetapi juga ada rasa sayang uh, maksudnya rasa sayang kepada cucu gitu ya uh, kamu harus bersih soalnya ini sebenarnya di pandemi sama kita misalnya jauh anak kita pakai saya mulai melihat logika logika yang sangat berbeda gitu yang tadinya saya aku banget sih gitu kan kenapa sih mereka kayak gitu apa mereka tidak punya perasaan-perasaan afeksi gitu ya. Nah yang paling lucu dari, dari saya rasa pengalaman saya rasa sebagai seorang perempuan juga uh, melihat sejarah ibu saya, melihat sejarah nenek saya di luar domestiknya, gitu ya. Ibu saya ibu bekerja uh, pengajar, gitu ya. Um, dalam dinamika yang sangat berbeda gitu. Tapi ketika saya mencoba mengatur apa rumah tangga saya sendiri, uh, saya tidak merasa ini sesuatu yang yang intimidatif, gitu. ya mungkin kalau saya single, nggak punya anak gitu ya, mungkin halnya menjadi berbeda. Tapi dalam konteks ketika saya juga mengawal rumah tangga saya yang cukup sekali dari standar kebersihan mereka gitu, <laughs> di masa sekarang, um, itu membuat saya punya refleksi yang berbeda. Dan dan akhirnya apa ya, saya mulai memahami bahwa anak saya sudah nggak ada gitu, hubungan yang cukup rumit misalnya ketika saya membaca surat-surat dia, ketika saya membaca apa melihat foto-foto ya dari masa ke masa gitu, saya mau memahami bahwa ekspresi cinta kami berbeda. dan akhirnya ke seperti tadi ya ke poin yang sangat penting yang saya rasa melihat hubungan dalam rumah tangga sebagai usaha-usaha reparatif. Nah, ketika saya semakin menggali sejarah keluarga saya itu uh, akhirnya saya punya semacam proses reparasi di bawah sadar gitu ya uh, baik secara pribadi identitas hubungan ibu dan anak hubungan cucu dan nenek gitu ya yang yang itu ternyata tidak saya putih sebelumnya atau tidak se intense apa ya secara emosional itu ada jarak gitu dan ternyata kok, oh, di generasi ini ternyata dalam trajectori perempuan nenek saya di periode ini, gue masih sangat nice, gitu. dia bisa menulis dengan sangat penuh kasih kepada bapak saya, padahal saya memahami relasi mereka itu berantakan, ternyata ada periode mereka sangat loving, gitu. dan itu ternyata ditemukan justru dalam arsip arsip yang paling pribadi tentang wilayah domestik, tentang catatan-catatan ibu saya yang, oh kamu jangan lupa di saya gitu-gitu, yang kecil-kecil, Justru bukan di karya-karya besar dia atau sisi dia lah, apalah, gitu. bukan di situ. Jadi eh, pengalaman, pengalaman sebagai anak dan sebagai cucu ini, eh, melihat sejarah keluarga dan bagaimana rumah tangga itu dikelola menjadi penting, hmm. gitu. Dan ini kan selalu, ini saya senang banget ada ruang ini, makasih Tifa, <laughs> eh, bahwa kita juga terus bisa mendiskusikan ruang-ruang ini, gitu. Jadi, ini penting saya rasa. Terima untuk ceritanya dan cerita, <tuk> cerita, cerita, cerita, cerita, cerita, cerita. Uh, itu Mungkin aku komentar gitu kembali kan Embrace ya, sih kalau kan itu selalu punya Satu misalnya gesekan ekspresi pasif. tapi kok ada gesekan yang gesekan rasial, gesekan kelas gitu atau mungkin gesekan usia karena antar generasi, antar generasi itu kan juga hubungan yang katanya gitu, dan rumit sebenarnya yang <tun> misalnya jadi dibahas tentang jadi sentuhan sesuatu yang sangat kayaknya itu bagian aja yang emosi yang oh ada yang jadi memang itu itu yang kayak itu yang sebenarnya itu bikin aku jadi melihat bagian bagaimana yang dari sejarah so, <laughs> Ibu dulu lagi. <laughs> kue-kue adonan kue, -kue, kue bakalnya satu setengah mangkuk mentega, satu mangkuk gula halus tiga perempat mangkuk tepung terigu satu buah telur ayam dan vanilla vanilla ya, vanilla membuatnya mentega dipukul dengan gula dan telur, lalu dimasukkan tepung dan pangli dan dijadikan adonan encer kemudian disemprotkan pada loyang pembakaran dan dibakar nah disini divisualisasikan ada tangan yang sedang apa itu, meng Menyemprotkan pada loyang pembakaran, ininya ya uh, adonannya itu gambarnya motifnya bunga, gitu ya motifnya bunga. Kinru Seekor ayam dipotong-potong Dan rebus Dan hanya diperbuat Pergedel Dengan satu telur sedikit Melisah pala Bawang merah Dan sedikit bawang putih digoreng Kalau sudah kuning Beri satu sendok makan kecap Tuang dengan air rebusan Ayam tadi Dan masukkan gula kol kacang, kol kacang goreng yang mentah dan kuping tikus. Jika sudah hampir masak, <tuh> masukkan benggol tadi serta laksa dan seledri sate kecap. Daging yang berlemak dipotong-potong persegi kecil. Lalu rendah dengan cuka setengah jam lamanya, diberi sedikit merica, pala, dan garam. Lalu ditusuk dengan lidi buah, lalu dipanggang. Ketika memandang, dihiliri dengan minyak kelapa, bawang merah, lada udang diiris, bawang merah di goreng. lada muda dimasukkan ke dalam kecap beserta bawang goreng tadi, lalu dikuahkan pada satu bubur kelima satu kati satu perancis dipecah dengan air panas panas kuku. Sesedangnya kerasnya Adonan ini diletakkan di atas papan Dan ditipis-tipiskan kira-kira setebal setengah cm Diberi bergincu merah muda Dan jemur atau keringkan sebentar Jika telah bulir rasanya Jika telah bulir rasanya dipotong-potong Hendaklah diiris iris sebesar-besar biji delima dan dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih. kalau sudah masak keluarkan ke tepisan rendangkan sebentar ke dalam air dingin dan saling kepiring kalau sudah dingin masukkan ke dalam gula pasir yang telah dihancurkan beri sedikit pamula memakannya dengan santan yang telah dimasak dengan santan. Seperduan dari adonan itu boleh juga diberi beri hijau atau dalam burung daun pandan ditumbuk. Tertanda R. Panjang-panjang. daunan obat kumis kucing katawan remujung. kegunaannya sebagai obat sakit kantong kencing ambil satu sendok makan penuh daun remujung yang seger atau yang kering dimasak sama satu split gelas dalam kurung kira-kira 225 gram air sampai ketinggalan separuhnya dan diminum sakit nil orang sakit nil yang di dalam kencingnya terdapat iwit baik minum baiknya minum teh yang dibikin dari daun kumis kucing sakit kencing batu ambil satu sendok sedeng ambil satu sendok sebelum kira-kira sepuluh gram daun kumis kucing dan tujuh pohon menilai dimasak dengan dua split glass air sampai ketinggalan separuhnya ini cukup dibagi jadi tiga kali minum sekali sakit rematik ambil satu sendok besar daun remucu sama satu sendok besar daun manilan dimasak dengan air banyaknya satu setiap sampai ketinggalan tiga per empat bagian ini dipakai sebagai obat minum ya. di obat Tapi e, di buku Masak itu ada beberapa foto memang ilustrasi yang mengintipkan cara memasaknya e, Yang masak-masakannya padang-padang itu diambil dari hmm, majalah, eh dunia webdomen ya, istrin, web, dunia istrin. masih kurang itu wara masih kurang di tahun 2012 gitu, misalnya keluar lagi nanti di tahun 1912, keluar lagi tahun jadi yang ini ini pernyataanku ya, aku membelinya langsung dengan alur itu jadi toh pun tersebut itu ditempatkan itu kan gak semua ya pembacanya sangat spesifik, maka dia harus dikeluarkan terus menerus supaya pembaca yang setiap membaca di satu momen itu punya pengetahuan tentang esai itu entah nanti bikinnya sama dengan itu apa enggak ya nggak tahu tapi yang penting itu harus dikeluarkan terus terus lagi dan lagi karena dengan dengan dengan asumsi dikumpulkan misalnya dari orang tua, risetnya Oh ya mungkin ada cara lain Ada apa? Ada cara lain untuk menghubungkan Nah, tapi pengetahanku di Bangulang itu sebenarnya